Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tingnisius Dimana pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mingin Di channel UTV Yang pastinya akan memberikan informasi terhangat Seputar Ayu Ting Ting Ayah dan Ayu, Minggu 5 Maret 2023, jam 8.30 waktu Indonesia Barat di trans 7. Hadir lagi nih Ayah dan juga Ayu yang kocak banget hari ini. Yang pastinya episode kali ini, episode yang spesial luar biasa. Ayah dan juga Ayu selalu memberikan kebahagiaan untuk kita yang melihatnya Karena kekompakan mereka berdua sungguh sangat luar biasa Ayah adalah sosok ayah yang memang dirindukan nih oleh semua anaknya karena memang sangat dekat dengan Ayu Ting Ting Salah satu wanita yang paling disayang oleh Ayah Rojak adalah Ayu Ting Ting bagi sahabat semua yang ketinggalan episode terbaru dari Ayah dan juga Ayu yang memang hadir setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 08.00 waktu Indonesia Barat bisa langsung ke channel YouTube-nya Trans Studio yang pastinya selalu tersedia untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin langsung langsung dari story Ayu Ting Ting yang pastinya Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah tanpa huat dan juga karena karangan, -karangan tak Okay. Agar sahabat semua selamat menyaksikan Semoga bermanfaat dan pastinya Semoga selalu terinspirasi ya oleh Ayu Tinti Agar sahabat semua selamat beraktivitas kembali Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyemil ini nih ring ting-ting kuliner Hmm Hmm Enak banget guys Hmm Cuma dari tingting -Ting kuliner kita bawa sampai liburan kita bawa mana-mana kita bawa belum paling terenak dari tingting -Ting kuliner the best order ya guys hmm yummy banget kueni itu, cemilannya ada kapok makaroni depok ini dua cemilan favorit aku cuma ada di tingting -Ting Kuliner shooting kita hari ini nanti tungguin di BW. Ini nyolong mobil Atta guys. Bukan di mobil kamu bro. Yang yeah. aja baru memakai ini seatbelt. Sama-sama. <laughs> ini. Baju putih. Ya yeah, mobilnya ternyata sama juga. <laughs> nanti tunggu di BW ya sama yeah. AHA. Ya yeah, tunggu di AHA. Aha tunggu BW. collab AHA BW. Seru yeah. ini. Let's go. Yeah, be Apa? Nah, wasahan. Ini wasahan dipakai buat cowok juga bisa cewek cowok bisa pakai tuh ini untuk menghilangkan minyak berlebih di wajah mengangkat sel kulit mati jadi wajib dipakai seminggu dua kali nanti tunggu sampai kering nanti tinggal di Lepas deh, ayah jangan jangan nyurang nyurang ya kalau pakai ini ya, nggak boleh langsung. ngomong juga, tuh, ayah aku rajin suruh pakai ini, Nanda juga suruh pakai juga suka pakai dia mas ini aman buat ibu menyusui, ibu hamil, cewek, cowok bisa pakai, ini nggak usah takut ya, ini ada alantoinnya jadi tidak akan iritasi kulit kalian dan ini adem banget rasanya. Pokoknya lembab deh muka, enak cerah. Hmm, keren. Ini dia. wasan pill of mask. Ini 30 ml Ini udah ada bepomnya Jadi aman. Aman buat busui, buat bumil. Semua bisa pakai, cewek cowok bisa pakai. Ya, ada niacinamide-nya. Ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kalian. Tuh, bisa melembabkan ini cocok buat kulit berminyak buat kulit kering semua jenis kulit bisa yang sensitif juga bisa pakai karena ini ada alanto ini jadi nggak bakal iritasi makanya semua ngeliat kulit, -kulit ayam glowing ini pakai wasahan nih nah. <susur> betul Ayo jangan ngomong jangan nyurang nyurang ya biar dia kencang ya. ini tuh mengencangkan terus juga bisa menghilangkan komedo komedo yang ada di wajah pakainya cukup seminggu dua kali aja terbalik dong <susur> <susur>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 With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me